Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Faif yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kecurah dan Rizki bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat segudar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan dan kegabah pertama ada ungan spesial dari Indosiar nih persahabat ya Yang memposting sebuah postingan foto Dedek dan kakak Bilar nih memakai adat Sunda dan adat Minang Ada sebuah pertanyaan mereka pakai baju adat apa ya di Syakuran, Sunda atau Minang Nah persahabat ya Leslie Kejora berasal dari Jawa Barat Yang kental sekali adat Sundanya Sedangkan kakak Rizky Bilar Berasal dari Medan dengan adat Minangnya Tuh, aduh Mimin jadi penasaran Busana daerah mana yang akan mereka Pakai di Tasyakuran nanti Tuh, kita lihat di kolom Komentar persahabat ya Banyak sekali tanggapan Dari Lesla Lovers, dari akun lesti bilar Gallery Underscore mengatakan Sunda akan Minang Tasyakuran, apalagi kalau Dede pakai kostum koto gadang Pangling cantik banget, kayak orang India katanya <laughs> Ini ada komentar katanya memakai adat Minang di acara tasyakuran. Berikutnya kita lihat komentar lain diberikan. Sahabat Leslor Taiwan mengatakan pakai adat apa aja boleh Min yang boleh mah adat-adatan aja si dedek mah kakaknya. <gulit> Ini komentarnya cute banget persahabat ya kita lihat ke komentar berikutnya. Dari akun Irnawati Angelo 16 mengatakan Minang sepertinya pokoknya dua-duanya cantik tuh. Persahabat ya Minang sepertinya katanya banyak yang Minang persahabat ya doakan saja. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari acara tasyakuran Leslar nanti. Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial persahabatnya sebelumnya dari Kak Nopani Masya Allah Dede Alasi Al Kejora membuatkan puding nih spesial untuk sang suami tercinta ya persahabat ya Terpantau banget nyonya bilar sedang berjengkerama di rumah Bintaro Bersama ibu mertua Masya Allah rasa ibu kandung Dan kakak ipar rasa kandung Eh papi gak disebut tuh <laughs> Sama ibu sambil makan puding Mangga us uh, seger banget persahabatnya ya Masya Allah luar biasa Istri soleha mudah-mudahan saja Berkah dan merokah untuk rumah tangga Dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar Berikutnya ada sebuah kabar juga spesial persahabat yang terbaru nih Masya Allah, teman-teman Allah Diunggah di Ibu Rosmala Dewi Ibu tercinta dari Rizki Bilar Ini mendapatkan hadiah tas dari mantu idaman Masya Allah persahabat ya tidak did sih mudah-mudahan menjadi menantu idaman dari Ibu Dari Rizki Bilar persahabat ya Masya Allah Tentunya Ibu Rosmala Dewi mendapatkan hadiah dari menantu nih Hadiahnya Tas persahabat ya diunggah oleh akun les di Bilar Galeri Underscore kalimat caption juga dituliskan Cie dapat tas dari menantu Masya Allah adem banget ya keluarga ini mertua ipar menantu akur banget les lal, halal Masya Allah persahabat ya semoga cinta leslar abadi mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid sebagai fans sejati mudah-mudahan selalu mendukung Idola kita, Dedek Lesti dan Kakak Rizky kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan momen spesial ketika tentunya Dedek dan Kakak Bilar ini melakukan recording rekaman lagu takdir cinta. Para sahabat, ya, unggahan ini tentunya diunggah dari posting di channel YouTube-nya 3D Entertainment. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan karya-karya dari indola kita ini diminati banyak orang dan selalu booming hingga selalu trending, amin Pokoknya bahagia terus untuk dedek dan kakak Bilar, persahabat ya Kita selalu menunggu kejutan dan kabar-kabar baik dari mereka berdua Dan kita lihat juga, persahabat, banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif Salah satunya dari akun Ari underscore 1447 mengatakan Masya Allah, semoga selalu bahagia seperti ini terus dan cepat ada baby melengkapi kebahagiaan mereka. Amin, doakan terus Pak Sahabat yang terbaik untuk pasangan pengantin baru Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya, ada unggahan dari akun Les Indonesia 2020. Ini mengunggah sebuah postingan Bunda Inul, Pak Sahabat. Ya. Dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Inul. Latihan ngongkeks geger Ben ga cepet bongkok tuh persahabat ya postingan ini dikomentari oleh Ati Ratu Kodong persahabat mengatakan aku mau seperti itu Ibu Ratu bisa nggak iya katanya ya kita lihat di sini jawaban dari Bunda Inun mengejutkan kita semua di situ mengatakan susahlah kau Kodong puasa mulut dulu WK WK WK Masya Allah persahabatnya di sini tentunya respon dari Lesla Lovers sangat luar biasa. Para ya ya disitu ada kalimat kehabisan dituliskan oleh Leslar Indonesia 2020 Julid memang asyik mulutnya langsung kena mental Wow apakah ini gara-gara menyindir dedek Lesi Kejora yang tidak mengundang tentunya di acara pernikahannya para sahabat, ya kita lihat di sini ada beberapa tanggapan dalam komentar. Kita lihat persahabat. Di sini ada komentar dari akun Novita Novita 243 mengatakan, maksud Bunda Inul si kodok disuruh puasa makan dulu biar gak gendut jadi salah arti deh. Emang cute-cute banget persahabat yang selalu dukung, selalu solid men-support dedek dan kakak Bilar Kita doakan terbaik saja dan kita masih menunggu kabar bahagia selanjutnya malam ini Tetap konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagus ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh